Permainan ini bernama loncat nyamuk. Biasanya dimainkan dengan dua kelompok. Pemainnya biasanya anak-anak kampung -anak untuk mengisi waktu luang pada sore hari. Berikut videonya. Video ini saya ambil dari anak-anak di kampung. sistem permainan ini adalah yang pertama berbagi kelompok memilih yang mana yang jaga dan yang mana yang melompat setiap permainan ini memiliki tingkatan khusus yang pertama mudah yaitu cuman melompat melompati tangan yang ditumpuk atau ditingkatkan yang kedua sedang yaitu melompati tangan yang sejajar Berikutnya, yaitu tingkatnya sulit, melompat sambil menyebutkan nama-nama buah, benda, maupun hewan. Permainan ini mengandung unsur iritasi atau penanganan nama-nama buah atau hewan, dan mengandung unsur gerakan fundamental yaitu lokomotor dan non-lokomotor.